Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan belajar cara membuat garis Ya betul, di Microsoft Word Tapi, seperti biasa, sebelum lanjut nonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Kalau udah, makasih jadi, step pertama yang gak kalah penting, kalian harus buka Microsoft Word. Oke, jadi misalnya kalian belum tahu. Jadi, seperti biasa, misalnya kalian mau buat garis, biasanya kan kayak gini. Ambil ke shape, segarisnya mencong-mencong, dibenerin lagi, pakai penggaris. Terus ke shape field segala macam. Ini, ribet. Ya, ini ribet banget dan memakan banyak waktu kalian. Saya hari ini mau sharing cara bikin garis di Microsoft Word yang gampang banget. nggak perlu kayak tadi yang ribet. Oke, okay. jadi pertama kita akan membuat garis kop surat. Kalian klik tombol tanda pagar tiga kali. Oke, okay. terus enter dan. Nah, semua tombol yang aku klik di sini harus kalian klik tiga kali, ya. Garis tipis kalian klik tombol strip tiga kali, satu, dua, tiga, dan enter. Jadilah garis tipis, garis double sama dengan tiga kali, garis tebal, underscore, ya, seperti biasa tiga kali, enter, garis putus-putus. Uh, biasanya kalau di laptop ini Kalian harus klik shift sama 8 Jadinya tombol bintang Dan kalau kalian enter Jadilah garis kotak-kotak putus-putus Cara membuat garis gelombang uh, Ini biasanya Kalau di laptop itu Tombol paling kiri ada Tiga kali ya pencetnya ya tombol yang miring-miring kayak gini Dan enter Sudah jadi Lebih gampang kan Nah, kalau kalian mau konten kayak gini lagi, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe.